Oke okay, pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi citra yang nge-freeze ya di part ke 539 mungkin ya eh? untuk kali ini nggak tahu juga part ke berapa tapi ini kayaknya bakal jadi part terakhir dan sebenarnya di part sebelumnya juga saya bilang ini bakal jadi part terakhir cuman gak tahu juga semoga aja sih ini benar-benar benar-benar part yang terakhir karena jujur saya juga udah capek gitu ya untuk nge ngefreeze kayak gini gitu ya di emulator citra saya gitu. Nah jadi sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget kalian bisa ke emulation dan kalian cukup klik yang namanya configure atau ya konfigurasi atau apapun itulah ya kalau bahasa Indonesia dan sini kita bisa pilih yang tab graphic gitu atau menu graphic Dan sini kita bisa ke yang advance ya pastiin untuk yang enable hardware di sini kalian bisa uh, checklist gitu ya kalau nggak di checklist nanti kalian nggak akan bisa pilih yang accurate multiplication ya jadi yang bikin gamenya nggak nge-freeze lagi untuk saya adalah yang accurate multiplication saya coba di Ocarina of Time dan itu inventory-nya jadi ada dan udah nggak freeze lagi gitu udah nggak nge-crash udah nggak nge freeze di selama uh, waktu saya gitu ya main ocarina of time dari awal sampai tamat gitu jadi di sini untuk accurate multiplicationnya saya checklist dan awalnya enggak sih nggak saya checklist tapi ya waktu itu untuk dicoba kalian checklist aja setelah itu kalian klik ok dan mungkin kalau kalian mau update untuk citranya ya kalian bisa ya update aja gitu pastiin untuk versi paling baru gitu dan kalian bisa coba untuk main gamenya dan saya kalau main games ya baik itu di emulator atau di PC atau di Nintendo Switch atau di PS4 itu saya jarang banget gitu main game lebih dari 10 menit deh ya. saya biasa main 10 menit dan saat saya main di emulator Citra ini 10 menit itu udah ada update lagi gitu saya buka gamenya gitu ya, saya tutup itu udah ada update-nya lagi gitu dan saya jujur, sih, memang ya, nggak tahu juga sih. Apa yang di update nya enggak tahu juga pengaruhnya, tapi pastiin aja. Kalian untuk selalu up to date untuk aplikasi citranya, dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan next, watching. bye bye.